Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1839.78, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1822.22. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081